Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, sehat waras, rezeki lancar untuk kita semua Oke, setelah nyeruput wedang Waktunya kita berangkat untuk berburu Tugu Garuda Pancasila Yuk langsung Bun. Dan kali ini saya berada di Desa Babakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Di sini ada Tugu Pancasila, pakai ejaan lama Logonya masih sempurna ya Muncul bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng Dan, dan sila kelima ada padi dan kapas Ini tampak dari samping Menjadi satu dengan pagar warga Sayang sekali Tugu Garudanya Kini melebur dengan Pagar warga Penampakannya cukup gagah UUD45 negara Tunggal Ika Pancasila Ejaan Lama Semi sebenarnya ini Semi lama ya Karena U nya masih pakai U kekinian Bukan pakai OE Untuk sila keempat itu ada Hikmah dan hikmat ya. Kalau yang pecahan baru pakai hikmat biasanya. Dan di sini ada warung-warung juga ikut menutupi. Sangat disayangkan sekali. Untuk pinggirannya bagus ini modelnya. Ada bintang-bintang dan lubang. Di sekitar sini ada area persawahan. Saya rasa cukup sekian review Tugu Garuda Pancasila kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat warah selalu, rezeki lancar untuk kita semua.